Udah semuanya nggak boleh jadi buka, ayo Oke, okay. uh, ibu-ibu yang iya, matanya menerang ke tengah ya uh, Dari pinggir uh. aja, jangan sampai uh. kamu album para musuhkah Udah semuanya nih? siap siap nggak boleh dipegang ya Nih, hey, nggak boleh dipegang ya boleh dipegang ya geser apa tadi ya, nggak boleh geser Nggak boleh pingin di saat ya. Ya Luhur Terima kasih telah Ayo, kita kasih waktu satu menit lagi ya. minimal ya, minimal sampai sedikit saja. Ya. Nanti kita hitung kerupuk mana yang Ayo, banyakkan ya. Ayo, yang Ayo. Banyak ya. Ayo <tuk> di belakanglah. Pantang <tuk> ya. bisa bisa munduran itu yang nonton Adik-adik jadi enggak kelihatan <tuk> mana pesertanya, mana yang nonton itu. <tuk> mundur, mundur, mundur, mundur. Jangan <tuk> anak so -so -so -so. <tuk> Ayo, ayo, ayo, waktunya sebentar lagi, ayo! Ayol. ya kalau sedikit kesulitan puluhan oh, diganti waktunya oh, oh, di oh, puluhan di ganti yang baru jadi ya, yang dikasih ribu, waktunya puluhan ribu, waktunya puluhan dikasih ya Nasi lomba makan kerupuk. denk ya dam Angin dekalan <tuk> <tuk> oh, itu makasih. Hamba kita dam, gekil, dam, tarik. <tuk> Dua, satu, setengah, oke, okay, Oke, teman-teman oke, Jangan ada oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, <laughs> si Nadia ya, hebat <laughs> deh <tik> oh. <Wow. tik> <Hah? tik> Gua guru <isi> Nadia yuk. Dia foto eh eh sudah setengah semuanya to yeah.